Oke, sahabat. Planter Go! semangat pagi ya. Pagi ini akan saya praktekkan cara penanggulangan hama tikus maupun hama babi. Sebagai bahannya, saya siapkan kapur barus, kemudian kami siapkan juga plastik. S. Ya. Biasanya plastik S ini sering dipakai dan banyak di pasaran. Seperti ini. Double the Plastik S ini kita lubangi seperti ini. Ini kita lubangi. Tujuannya supaya nanti sirkulasi udara bisa masuk. Ya. Kemudian setelah kita lubangi kita masukkan kapur barusnya ya kita masukkan kapur barusnya seperti ini ini yang sangat simple mudah dipakai nah ini. Ya. satu plastik satu kapur barus ini terlubangin satu plastik setelah itu nanti baru kita atau kita kaitkan di tanaman yang baru kita tanam. Ya. Tujuannya ini yaitu tadi untuk menangkal hama tikus dan hama babi. Yeah! Itu salah satu cara untuk meminimalisir serangan hama tikus dan hama babi saya juga baru mempraktekkan hal yang seperti ini karena sebelumnya saya belum pernah melakukan hal-hal yang seperti ini cuma apakah efektif atau tidak itu nanti akan saya berikan jawaban di kolom komentar kita harus menunggu minimal satu minggu setelah ini kita praktekkan ini salah satu alternatif untuk menangkal hama tikus. Ya, walaupun biasanya, setahu saya, untuk menangkal hama tikus itu atau mengendalikan hama tikus, biasanya kita gunakan kelerat atau petrokum. Nanti hasilnya akan saya berikan di kolom komentar untuk pelaksanaannya praktek ke tanaman yang akan kita praktekkan yang ini tadi akan saya perlihatkan video berikutnya